wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi dengan Zed Kopi hari ini saya akan mereview mesin kopi itu roasting kopi di Alba Jember Oke guys uh, ini bahan-bahan yang masih mentahnya dan itu masih mentah dan ini yang setengah jadi yang ini sudah jadi uh, ini kapasitas 2 kilo dan ini 5 kilo. Perbedaannya adalah beratnya agak besar. Nah, ini. Nah, ini yang sudah jadi ukuran 200 500, uh, 500 gram, gram ya. Ini sudah ready dan ini pesanan orang. Mantap, Guys. materialnya Guys. Top markotop. Dan satu lagi dia penggeraknya rodanya bukan pakai rantai. Dia cepat tunjukin. Ah, ini ini nanti pengaruh suaranya nggak berisik halus dan ini ekspor nah, ini tadi nggak berisik dan nanti bener-bener bagus teman-teman kalau mau order di albat ataupun menghubungi saya juga bisa dan saya juga mau order yang kapasitas 3 kilo tapi bukan ini masih dibuatkan ini mas Nah, ini. Kapalanya ini minimal 6 mili totalnya jalannya drum. Dan beratnya berapa tadi? 10. Enggak maksudnya berapa kilo ini 120 atau gimana ini? Ada yang 300 kilo. Wah, ini guys, ini. Oke. Okay. Nah, ini bosnya. Nah, ini nanti bisa langsung bosnya di Alba ataupun menghubungi saya sama aja siap bapaknya, siap, bapaknya. Siap, bantu. siap bantu dan kalau saya memang khusus perkopian kalau mau order mau kopi yang enak yang sedang ke bawah nanti aja oke kami datang siap. dari PT Alim Suryaman ini semoga bermanfaat guys semoga bermanfaat uh, video hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh